Baiklah sahabat untuk menemani santai Pagi kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari idola kita Di kabar pertama bersahabat ya Kita awali dengan momen cute, lesti, dan Rizky billar Perhatikan deh bersahabat ya Pasangan fenomenal yang selalu tampil cute, tampil gesrek Inilah momen yang selalu kita rindukan Momen yang selalu kita tentunya impikan dengan pasangan Lestlar Masya Allah mudah-mudahan bahagia selalu mudah-mudahan idola kesayangan kita ini selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik ini momen bunda Lesti kejora joget di depan papa B bunda El malu dan langsung peluk suami aduh insya Allah banget ya momen cute, momen gasrek mereka saling berpelukan mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyelimuti Lesti dan Rizky Wilar kita lihat juga kalimat komentar banyak tanggapan dan respon yang diberikan Diantaranya dari akun, Asmari Kawastu mengatakan Amin, Masya Allah, bahagia selalu ya sayang Dan dimurahkan rezekinya Selalu sehat, ya leh amin Masya Allah, doa terbaik selalu diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kita Berikutnya, Prasahabat, kita simak juga di Ungen Bunda Lesti 7 jam yang lalu Meripos kembali postingan Kak Marjin Masya Allah banget ya, Kak Marjin Luar biasa Ternyata untuk mekena yang dipakai oleh kak Marcin itu dari El Aduh, masya Allah. Mudah-mudahan berkah selalu ya untuk Bunda El. Usahanya lancar, usahanya barokah. Selalu doa terbaik kita berikan untuk Lesti kejora dan Rizky billar. Mudah-mudahan juga Bunda Lesti bisa secepatnya umroh. Kita tentunya doakan niat baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya juga persahabat jangan lupa untuk mendukung Bunda Lesti Kejora di HIP 500 atau HIP Award 2022 Bunda L masuk nominasi artis paling ngehip hip persahabat ya untuk syarat ketentuan untuk cara mendukung kalian harus follow Hip 500 Like postingan ini Tulis nama Lesti dan sertakan hashtagnya Hip Award 2022 di kolom komentar Yuk ramaikan di kolom komentar Mudah-mudahan ya Bunda El Bisa mendapatkan Predikat sebagai artis Paling ngehip ini tentunya tugas warga Konoha, dukung karya-karya idola kesayangan kita. Dan berikutnya juga diingatkan kembali, jangan lupa untuk semuanya menyaksikan acara Indonesian Music Award 2022 di RCTI. Besok malam bakal hadir persahabat. Jangan lupa mulai pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Bismillah. Bunda Lesti borong piala penghargaan Indonesian Music Award 2022 dan selanjutnya persahabat disimpan juga di ungan inggrisnya Kyuf ini tentunya menyampaikan kembali, banyak warga Konoha juga yang mengira bahwa Leslar itu ke Qatar, persahabat ya bersama Babaji dan Kasania di postingan Babaji itu pesawat Amerika Serikat persahabat ya ini waktu di Bali Pas ada acara G20 Jadi jangan sampai salah tanggap juga untuk keluarga Konoha Perhatikan baik-baik pesawat yang diunggah oleh Baba Ji itu adalah pesawat Amerika Serikat Bukan pesawat komersial persahabat ya Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat, selalu bahagia, amin Kemudian juga persahabat diperhatikan nih Potret Papa Bi dan Abang Fatih Bener-bener persahabatnya mereka mirip banget Masya Allah Apalagi memakai kacamata yang sama Aduh, sangat-sangat menggemaskan Ini namanya like father, like son Masya Allah Kita lihat juga slide berikutnya Semakin mirip Dan semakin tambah mirip Masya Allah, Abang L, Papa B Mudah-mudahan tentunya selalu bahagia Amin Doakan yang terbaik ya untuk Leslar Dan tentunya doa terbaik selalu kita berikan Untuk idola kesayangan dan keluarga besar